Kalau ini, dari pagi hari ini, masih di pantai Pulau Punggur, masih bersama tim touring bubble tuh. Ada UGB ada Yuna, <gulau> ada navigator kita, Bung Zik, ada Bang Risa, ada Marlen, ada Pak Iwan, ada Bang Ian, ada yang ada, ada Hadista, dan ada, ada, ada Eh hey, ngapain lo? Oh itu, jadi itu sa eh, yang katanya men, MC Kementerian MCK. sifat sifat iya MCK sifatnya kayak gitu ternyata aslinya gimana Kakak sensasi camping malam hari ini? Eh pertanyaannya pertanyaannya gimana? Lo kan jawabannya sensasi menikmati suasana camping di Pantai Pulau Punggur Ya karena kan jarang melakukan hal, -hal seperti ini karena kehidupan kota besar kan penuh e, Ketidakpastian labil gitu ya, <lambil> berarti iya. ya Oh Bleh, gitu kakak itu? Ya, siapa ini saya. eh juru masak hari ini siapa nih ah, -hari, hari ini juru masak Halim. malin ber -ber -ber berhubung bahan belum ada Oh, bagaikan hmm. coba deh oh ini ini ya hari ini rencana menu apa nih udah ada bahannya ah jebur jebur kemana ah, jebur ke laut maklin aja ya Nah, ini man? ketua kita, Yang Tring bubble, Bang, gimana uh, tidur semalam? Nah, sementara ini, nyenyak lah. Tidur semalam itu. Nah, artinya, kadang-kadang kadang-kadang nyenyak maksudnya kadang-kadang terbangun kadang-kadang tertidur. Nah, di sini kali awal tertidur ini tidak kemudian bangun pun nya. Sekarang dia sekarang nawon kadang-kadang tidur. Nah, itu yang terjadi sekarang. Bahaya ini. Jangan di ah perai eh apa jawabannya ambigu banget nah, bahaya. Ya harus begitu. Karena ada jam malam, ada sore, ada pagi. Kita mau di mananya? Oke, eksklusif ya, tim Touring oh. Bubble bisa camping di sini. Soalnya di sini ada tertera Nah ini masalahnya, dong. ini kan dilarang nih. Oh. Nah jadi, hmm. siapa yang salah. <laughs> ya ini yang salah itu ya. ya berhubung, berhubung datanya udah malam. Tidak melayani. ya. Gak bisa bayang, kebacanya. Yang jadi masalah ini tenda siapa itu? <laughs> ya, itu, itu tenda siapa itu? Ini masalahnya <laughs> bukan dia apa, Pak? Kenapa? Berhubung datanya udah malam. Mm -mm bacaan. Oh, matanya rabun ya. Iya. Oh iya. Yang jadi, jadi waktu ah? tenda ini terpasang, udah terpasang kami lewatnya belakang, Pak, ke hmm. depan. Tenda Bapak. Mana dia tahu. Tenda Bapak. Enggak tahu, Pak. Siap, Pak. Enggak tahu ya? Enggak. Lalu siapa? Punya siapa nih? Enggak tahu. Tuh. Mungkin ada rombongan yang kemarin mungkin. Hmm, kalau Kemarin berarti itu. dia pasang ini udah. Itu yang tanggung jawab. Kenapa tuh, Bos? Ya, yang mana? Dari ciamarta tuh, Bos. Oh itu. Wah, nggak berani nanya saya berpikir ini orang-orang tidak bisa membaca ya. jangan-jangan ini orang-barat. tapi ada ada ada jawaban lain bang, bang ada jawaban lain. tidak melayani percampuran atau camping. jadi apa petugas di sini tidak melayani. jadi yang kosong tenda itu melayani diri sendiri bisa. itu kata apa blo? Oh gitu. lah? kok? tapi kalau menurut saya Orang Indonesia. mungkin orang atau orang saya setuju sama anda, pak. Pak, saya setuju sama anda. Jepang. Banyak, keturunan. sehari Jepang, sehari Turki, besok lagi Belanda, apa gitu kurang lebih. Kok, matanya pandangan sini semua ya? Saya artis ya. <gir> Kalau Belanda artis itu siap. turunannya cuma ada di ya, Nangka. Bang. Nangka. Di, di Nangkanya. Oh, gitu. Kalau Belanda itu, itu ya. Kalau di sini. Ha -ha. Kali bangka. Nangka Belanda maksudnya. itu ada ya. pemain yang kesana itu ini. Nah, itu tuh. Dari apa mereka? Kayaknya. Eh, jangan berbuat cabul ya. Tolong ya. Tolong, tolong, tolong. Anu? Celepuk Ya Seperti yes, uh, Makin kesini makin ngawur obrolan kita Suasana pagi Turing Bubble Ada salah satu tim kita yang akan berangkat Atau pulang duluan Itu Bang Kedus Sama Kak Ina Yang hari ini uh, Rencana Mau Terbang ke luar kota mudah-mudahan Selamat sampai tempat tujuan. Kita masih menunggu tim yang lain yang masih dalam perjalanan dari kota menuju ke pantai Pulau Pengkur. kurang lebih satu jaman dari kota Sungai Liat atau sekitar dua jaman juga dari kota Pangkal Pinang kita ada yang dari kota Sungai Liat, ada dari kota Pangkal Pinang juga oke okay. itu, uh, itu itu tuh Bukit Tuing jadi sensasinya ada pantai ada Bukit Oke, sudah di. Dadah. tidak nah, ngapain, Bu? Masak. Kerang yang sudah didapat dari hasil kawan-kawan Oh, itu nggak dipotong-potong ya? Sudah sudah sudah dibersihkan ada kalau misalnya ada thai-nya yang agak jadi jatuh bisa bikin pahit. Iya apa apa nama? Tayitnya. Tayit. Kotoran. Kotoran kotoran dari ini kan ada agak pahit tuh jadi diuang. Berarti dari bahasa Thailand itu ya? Thai. Thai. Thai. Maaf ya. Oke gitu ya. Ini masak ala-ala kita lah. Hasil tangkapan? Hasil tangkapan dari kawan-kawan di -kawan, Dolimabal yang ikut berkemping Ria sambil mencari hasil laut. Ada ikan, mm -hmm. ada kerang. Aromanya hmm. gitu ya. Udah tercium 40 km. <laughs> Oke. Okay. Yes berarti masih di pantai Pulau Punggur. Ini wajah-wajah kelaparan semua tuh. tuh. Nah, kelaparan, kelaparan, kelaparan. Hmm. Kita lihat Chef Dua Sejoli lagi mencoba, mencoba ya. Lagi mencoba untuk membuat sayur kuning-kuning ala saya katanya. Hmm. Lempah yellow. Lempah yellow. Ikannya hasil tangkapan semalam atau hasil curian? Hasil tangkapan para master master pencari. Mm -hmm. dan... <laughs> apa yang ada di depan mata itu diambil? entah ikannya enak atau kagak diambil terus? dapat gitu ikan. Ya. Lempah yellow. Bumbunya apa nih? Kok bisa yellow kayak gitu? Kagak pakai wante kan? Tidak, ini kayaknya pakai pakai pewarna. Hmm, ikannya mana yang mau dipakai? Ikannya nih, karena apa kah namanya ini ikan lekok. Ikan lekok. Yang di emberin juga dipakai. Ikan sama, ikannya, ikan dicampur-campur dengan ikan karang. Masih seger seger ya? Ada-ada. Hari ini gimana, Joran siap beraksi? Aksi lagi. Lagi engkol. Engkol motor ada tuh. Kita nantikan nanti hasilnya. Gimana cita rasanya? Apakah ala saya? Atau ala kamu? Atau ala dia? <SISTA> Kita atau coba ala nantinya. Ala kadarnya. Atau Bisa, ala Iya, betul-betul. Yes. Gugusan pantai Pulau Punggur. Menyajikan eksotis yang... Aduh hai gitu kan Terasa Oke okay. Yuk Saatnya uh, Si ikannya berenang ya Saya nggak sabaran loh mm -hmm. Saya nggak sabaran loh Mau lihat ikannya berenang, berenang di eh, kubangan air jernih. Kira-kira ikannya itu nggak dipotong-potong? Nggak, karena siapa yang bakalan dapat? Orang besar, besar Berarti Pak Iwan berarti. Ya, belakang -belakang. Ada seriting karang. ya. ya. ada ikan libom. Iya, ada ikan igu Wah. Itu ada ikan ciu mata besar. Eh, mata besar. Nanti mata masuk belakang. ke apa namanya? Aduh. Buser, buru sergap. Namanya? Dan... Dari sekian banyak yang hadir di sini ada sekitar 3000 orang. Tang ada sepasang sejoli yang sedang memantau kita dengan CCTV-nya. Mang Amoy sama Sidoi. <laughs> Malin? Ya, Malin bisa nggak Malin? Kalau nggak pakai gigi Malin? Baik. Jangan lupa tambah cita rasa. Siapa? Ra saya. saya yang masaknya. Oh, gitu. Saya yang menonton. Oh ya. saksikan lempah kuning ala saya. Hmm. Jangan lupa saksikan di Pablo Pangka hmm lupa yellow udah selesai lempah kuning maksudnya dan ini pasukan lagi ngantri ngambil sembako apa itu Iya, menu kita hari ini ada gu berita enggak pakai sugiarto kuasih kok sembilan itu ada ikan goreng, ini ada cocolan, cocolan, cocolan, cocolan, cocolan, ada cocolan, cocolan, cocolan, ini cocolan, cocolan, ini cocolan, cocolan, cocolan, cocolan, Aku Ingin juga ya. mau kita Ape. ambil dulu. Itu guru kita enggak pakai kerja, kok enggak pakai. Asyifa, <gülüyor> kita mau ambil dulu. Mm. Allah, apa yang lanjut? Apa di membuang? Hmm. Kita coba, kita try, kita coba try. Hmm. Kita coba kita try. Kasih cucuran dikit, tabur kecap karena suasana camping. Camping ala-ala kita bisa tolong po potong satu, satu lenger. Oh, <laughs> Saya mau tentakelnya satu linger. <laughs> tolong ya agak cepetan dikit gitu ya oh anda ngambil yang besar ya tuh ya ternyata pelicu ya saudara saudara uhum. ada yang ada yang nyamber saja itu kita lihat tim kita lagi uh, menikmati hidangan hari ini wow, siapa yang disitu situ seksi banget itu uh, produk Uh, Alman, produk bintang Alman. Ya, ini ada Pak Iwan lagi menikmati hasil ceripaya kita semalam. Gurita nggak pakai rianto ya? Tuh. Eh, Pak Iwan gede kan Itu berapa lonjer? Hmm. Dan ini kita lihat ada yang mojok tapi nggak sendirian, bertiga. Gitu ya. kemore kan kita nikmati kita cari posisi yang nyaman dan tentram biar gak ada yang mengganggu kita masih dari kawasan pantai Pulau Punggur menikmati Debran ombak kita cari tempat yang nyaman oh iya saja itu petai oke okay, sebenarnya kita nikmati uh, porsi diet